Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, Serta Lesla Lovers dimanapun kalian berada Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 ada kabar bahagia banget di persahabat ya kita lihat aja di unggahan pertama. Di sini tentunya alhamdulillah untuk single terbaru dari Dedek Lesti kejora masuk kedua trending persahabat ya. Selangkah lagi satu trending persahabat ya. Tentunya ini berkat kekompakan kesulitan para fans Lest Lover yang selalu setia mendukung karya-karya dari idola kesayangan Lesti tentunya. Alhamdulillah persahabat ya selangkah lagi tentunya nomor satu di trending. Untuk viewersnya juga sudah mencapai 2,6 juta para sahabat ya Doakan terus support terus untuk karya-karya dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya para kita lihat juga ada unggahan dari Gilang Wijaya Para sahabat kita lihat dari Juragan 99 di sini memposting sebuah postingan foto bersama pasangan fenomenal, pasangan viral, bersahabat ya, Lesti dan Rizky Bilar. Ini adalah momen semalam ketika di rumahnya Abang Bi bersahabat, dia ada sebuah kalimat caption yang tentunya membuat kita semakin bahagia. Dalam postingan tersebut dituliskan caption. Dulu pertama kali ketemu Atta Aurel, aku dorong untuk segera menikah, akhirnya cepat juga nikahnya Kemarin pertama kali ketemu Bilar Lesti, aku dorong juga untuk segera menikah Semoga kesampainya biar rezeki kalian berdua makin luar biasa, amin Itulah doa terbaik dari Juragan 99 persahabat yang mudah-mudahan dikabulkan Dan secepatnya kita tentu melihat Lesti dan Rizky Bilar bersanding di pelaminan dalam postingan tersebut juga tentunya ada komentar dari Abang Bilar, Pak Sabat ya di situ Abang Bilar mengatakan terima kasih sudah berkenan hadir Mas Gilang. Wow, tentunya banyak sekali dorongan dan tentunya support dari orang-orang hebat dan orang-orang baik, Pak Sabat ya. Mudah-mudahan selalu banyak orang baik untuk mendoakan dan mensupport buat hubungan Lesti dan Rizki Bilar. Dan untuk ke kabar berikutnya para sahabat kita lihat juga nih ada unggahan spesial banget ya ini momen cute semalam tuh wow <laughs> Kayaknya osas cemburu para sahabat yang melihat tentunya keromantisan dari pasangan Juragan 99 ini para sahabat yang mudah-mudahan secepatnya Tentunya Lesti dan Rizky Dilar segera halal para sahabat ya dan bisa tentunya mesra dan romantis persahabatnya ya doakan yang terbaik nih untuk pasangan idola kita mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai hari-hari nanti dan untuk ke kabar berikutnya persahabat ada unggahan terbaru dari bang Rizky Bilar persahabatnya di akun Instagram pribadinya abang Milan mengunggah foto bersama bang Putra dan tentunya Gubernur Edi Rahmayadi persahabat ya ini luar biasa disambut dengan baik persahabat ya. Ini adalah salah satu contoh inspirasi buat kita kebanggaan. Tentunya, Rizky Bilar dimanapun tempat selalu, tentunya dijamu dengan baik. Persahabat, ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan buat idola kita. Dalam postingan tersebut juga, tentunya Bang Bilar menuliskan sebuah kalimat caption juga nih, persahabat ya, dikatakan: Terima kasih sudah menyambut kami dengan tangan terbuka, Pak Gubernur Edi Ramayadi. Bismillah," kata Bang Bilar, "Pak, Sabat, ya." tentunya kita lihat persahabat ada sebuah komentar juga dari bang Putra kondangan ke Medan nih wow <laughs> Traveling dan membuat kita penasaran lagi persahabat jadwalkan yang terbaik aja untuk idola kesayangan kita dan untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga ada unggahan spesial banyak persahabat ya kita lihat ini ada sebuah caption tentunya dituliskan oleh akun semnya koligan itu mengatakan lampu hijau dari Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi memberi restu kepada Putra Siregar dan Rizky Bilar untuk mengurus PSMS Medan. Here we go. Wow, persahabat ya, ini keren. Tentunya sudah mendapatkan lampu hijau untuk mengurus PSMS Medan, persahabat ya. Tentunya Rizky Bilar juga hobi main sepak bola akhirnya, persahabat ya. Bisa dipercaya untuk mengurus klub sepak bola di Medan mudah-mudahan dilancarkan. Dan tim mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan terus buat Rizky pilar Dan untuk selanjutnya Para sahabat kita lihatnya Ada unggahan spesial juga ya Ini adalah momen yang mana tentunya Rizky Bilar lagi Meeting bareng di kantor Gubernur para sahabat, ya Tentunya Bang Bilar menyanyikan Lagu kebangsaan dari PSMS Medan nih yang sahabat ya. Merdu banget tuh suaranya katanya Tentunya unggahan ini telah diposting oleh akun Instagram Lesti Bilar Gallery Underscore Yang mana ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Merdu banget suara osas, klepak-klepak gatuh, Pak Gubernur PSMS Jaya Semangat Wow para sahabat ya Doa selalu dipanjatkan, dukungan selalu tentunya diberikan kepada idola kita sahabat ya Mudah-mudahan kita selalu kompak untuk selalu mensupport buat Lesti dan Rizky Bilar dan keunggahan berikutnya, para sahabat kita lihat aja nih ada unggahan. Tentunya spesial banget ketika baru nyampe di kantor gubernur. Tentunya banyak orang-orang hebat nih pasabat ya. Bos-bos hebat yang ingin berfoto bersama idola kita ini pasabat ya. Memang luar biasa banget. Kebanggaan juga nih buat kita semua para fans yang banyak sekali tentunya orang-orang ingin berfoto bareng abang Rizky Dilar. Dalam postingan tersebut juga ada sebuah kalimat caption yang tuliskan Ngeri gitu nyampe kantor gubernur bos-bos antri pada minta foto Waduh para sahabat ya luar biasa banget Dimatch dari Rizky Bilar membuat semua orang terpana dan ingin berfoto bareng Para sahabat ya doakan saja yang terbaik Tentunya kita selalu kompak, selalu dukung untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar Dan mudah-mudahan hari ini juga kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar Mungkin ini no informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.